pandemi hmm. khususnya jam pribadi mah tengepek pandeminya teng uh, ibaratnya belajar apa sih? di, di, di, di, di pandemi belajar banyak kopi copy salah 18 gini belajar intinya mah bertahan intinya bertahan terus Berkreasi. Berkreasi. berkreasi, terus berkreasi, nggak ya. pasti atau menghidupi. tilu unsur Nuh ayah dina karinding Sekokolot-kokolot bahula cina ya tilu unsur ya yakin sabar jangan sadar jadi uh, yakin ayana dina Iya, menurut menurut uh, kajian pribadi sih sebenarnya mai-ai ai kokolot-kokolot baheula mah cuman saukur uh, yakin sabar jeung sadar eta we. pribadi mah Ayah jadi yakin iya mungkin keyakinan ya keyakinan, jadi keyakinan aya dina ieu dina uh, pang Jadi pegangan, pegangan orang sing yakin. Itu Ta. Sabarna nak ayah dina panenggel jadi ayah dina panenggel jadi ayah, ayah panenggel iya, uh, iya oke okay, menurut uh, pribadinya mungkin ngigelan ngigelan zaman ayo yang ngigelan orang kehirupan ayeuna ya sabar ekumaha sok igelan gitu teh igelan kuku kasabaran iya tah nukati luna Ayana di e, tengah panyora, panyora, nu, nu, nu, kata koklot, bahwa lamanya sadar, jadi kesadaran, kesadaran Ayana di panyora. awalnya tina eh, kegelisahan barudak ngora ayeuna tos naon si alat musik nukitu ah kuno ah naon mangana idinya ayak balik day karena kesadaran kumaha carana supaya barudak ngora ayo mengenal karinding eh, khususnya bentuk karinding tenepi karena kanyora tenepi karena eh, cara carana yang penting mah apal bentuknya, ah hasil hasil pola kesadaran yuk, khususnya ke ker dijualnya dijual karena ker matok harganya, etah, sedangkan orang heh, sosialisasi pun hari ini, anak anaknya baru dah berubah orang ayunak, u, duit teh ayak nilai ukur, karena ah bening mahal, bentuknya itu baby mahal, tamang karena didinya wabinya ya, di di jadi patok jadi patok harga kadang kadang ngawisnya wabi digratiskan digratiskan ya supaya minimal baru dah orang air Tengah apal Kesadaran. Jadi, misalkan jelma e, boga pemikirannya, ketika sadar segala hal, ya, mungkin bisa memulihkan negeri. Namun, ya. tiap ayah, ayah pola kesadaran dia ya, mungkin mual, ya. bisa mual, bisa ya, so, Soalnya, e, ayah katalana, Pak Cerok, kokod, nukararitulah. Jadi, istilahnya. Oh nya ngarana teh pak aing aing berkesenian oke okay, bisa pak aing aing jadi didinya baiknya jelma jelma na oke, okay, bisa memulihkan diri Sorangan, itu jadi sedangkan memulihkan negeri makan besar jadi pulihkan mereka diri sorangan jadi ayana dina kesadaran. Etat.